Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kamu cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Ini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu KD pekerjaan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang taurus di bulan Agustus tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil satu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu melancur di taurus di bulan Agustus tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kenisiannya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang kaurus adalah for four of sword, ataupun empat pedang secara umumnya four of itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang kaurus di bulan Agustus tahun 2021 Kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan Yang dimana sini dikarenakan Seorang Paulus terlalu memaksakan diri Terlalu memaksakan kehendak untuk bekerja Yang dimana disini mengurangi istirahatnya Di Disini juga digambarkan kepada seorang Paulus Baiknya menemukan jawaban di dalam diri sendiri Temukan kekuatan di dalam diri sendiri Dan disarankan juga untuk melakukan refleksi diri Yang dimana disini akan berlaku positif Kepada kesehatan seorang Paulus di bulan Agustus tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Kenaik oven Cara umumnya naik kapan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan tahun sendiri, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus akan mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan terlalu memaksakan terendap, terlalu memaksakan diri di dalam bekerja, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan, sehingga di sini orang-orang terdekat pasangan akan selalu mendukung konsekuensi orang Taurus. Untuk melakukan refleksi diri yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice. Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kesehatan, seorang tahu di sini menggambarkan apabila seorang tahu sudah merefleksikan diri dan sudah menenangkan diri serta menemukan jawaban di dalam diri sendiri yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta pasangan akan selalu mendukung seorang Paulus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi atau bangkit dan keterpurukan di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah nine of Pentacles, ataupun 9 koin secara umumnya nine of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan apapun yang dilakukan akan membuahkan hasil dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang taus di bulan Agustus tahun 2021 keuangannya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan setiap pekerjaan yang akan dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh seorang taus di bulan Agustus tahun 2021 akan membuahkan hasil yang maksimal Dimana sini mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan semua hasil yang didapatkan oleh seorang Taurus Dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Serta tidak bergantung kepada orang lain Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus dikerjakan oleh seorang Taurus sendiri dan Untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini di dalam kategori kecukupan dan apapun usaha yang dikerjakan yang dilakukan oleh seorang Taurus akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan finansialnya sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan akibat kematangan dari seorang Taurus yang disimpulkan dengan King of One Kedewasaan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan finansial serta keuangan seorang Taurus sendiri dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang taus. di disini menggambarkan sebab akibat yang dilakukan oleh seorang Taurus ialah dengan melakukan kematangan di dalam bekerja dan apapun usaha yang dilakukan akan membuatkan hasil yang dimana disini selalu didukung didoakan oleh orang tua dan disinilah dikategorikan keuangan seorang Taurus berada di dalam kondisi berkecukupan dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat. secara umumnya nine of one itu diartikan melakukan dengan ide sendiri dengan kekuatan sendiri yang dimana disini mulailah belajar dari orang lain dan di disini menggambarkan untuk hari pekerjaan seorang taus di bulan Agustus tahun 2021 karena akan mengalami peningkatan yang dimana disini dikategorikan seorang taus akan dipercayakan untuk memimpin sebuah pekerjaan yang berdiri besar yang dimana sini mampu mendongkrak kehidupan keuangannya dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan melakukan sebuah pekerjaan yang di mana di sini usahanya sendiri yang ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain yang di mana di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan dan ia pelajari dari orang lain yang di mana di sini hasilnya akan maksimal mampu mendongkar keuangan kehidupan yang di mana di sini didukung dengan main open tackle apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus akan membuahkan nilai maksimal kepada kehidupan keuangan Taurus sendiri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 Dan di sini juga sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang Taurus yang dimana disini usaha tersebut miliknya sendiri yang ia belajar dari seseorang yaitu orang tua Taurus yang dimana di sini akan mampu mendoka keuangan kehidupan karya itu lebih bagus lagi. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang taus di sini menggambarkan bahwa akibat yang didapatkan oleh seorang taus dalam kategori karir di sini seorang taus tidak suka bergantung kepada orang lain dan bekerja dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain namun di sini hanya perlu mempelajari usaha dari orang lain yang dimana di sini seorang taus juga didukung penuh oleh orang tua serta di sini seorang taus akan mendapatkan kepercayaan yang dimana di sini mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang dekat dengan taus seorang yang usianya di atas tahun yang simbolkan dengan King of Cup yang dimana sini juga didukung oleh kartu 9 open tackle yaitu keuangan yang berkecukupan apapun usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil dan untuk kartu hubungan sebenarnya adalah five of cup ataupun lima piala secara umumnya five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada harapan yang masih ada bersama orang yang baru dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang taus di tahun 2021 tidak seindah karir pekerjaannya yang dimana di sini digambarkan seorang taus sedang berusaha untuk melepaskan masa lalu mempandai masa lalu yang dimana di sini seorang taus disarankan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan pasangan yang baru dengan mendapatkan pasangan yang baru, seorang Taurus akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya hanya seorang Taurus yang mampu menyelesaikan hubungan asmaranya dan mampu mumpon dari masa lalu sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Taurus, serta seseorang wanita yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan... Hubungan asmara seorang Taurus sedang berjuang untuk dari masa lalu, berjuang melepaskan masa lalu serta di sini melihat peluang yang masih ada yang dimana masa lalu tersebut disimpulkan dengan Queen of Cups yang merupakan pasangan seorang Taurus sendiri yang telah mengkhianati Taurus. Di sini disarankan kepada seorang Taurus baiknya menemukan jawaban ide di dalam diri sendiri serta menemukan kekuatan di dalam diri sendiri untuk berjuang melepaskan masa lalu dan mendapatkan pasangan yang baru di yang disimpulkan dengan Queen of Cups yang membuat hubungan asmara yang akan lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2021. Dan jika kartu justice kita lakukan dengan kartu hubungan asmara seorang taus di sini menggambarkan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang taus di bulan Agustus tahun 2021 di dalam kategori asmara yaitu mendapatkan pasangan yang baru yang dimana di sini seorang taus akan terbantu dengan pasangan tersebut mendapatkan kebahagiaan keharmonisan sehingga di sini seorang Taurus akan berhasil move on dan melupakan masa lalunya sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus itu berada di angka 4, 49, 99, 95 dan 50. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan